Hai Tornado langka terlihat di wilayah hal Arab Saudi pada hari Selasa angin puting beliung itu disertai dengan badai petir yang parah dengan angin kencang dengan kecepatan 60 km atau jam. Pusat Meteorologi Nasional Saudi mengomentari video yang beredar tentang fenomena cuaca di wilayah Ha'il. Pihak berwenang menjelaskan bahwa fenomena cuaca yang disaksikan di Ha'il jarang terjadi, dan dikaitkan dengan badai petir yang parah, di mana kecepatan angin dapat melebihi 60 km atau jam. Para pejabat menambahkan bahwa kondisi ini disebut secara meteorologi sebagai siklon corong, mencatat bahwa itu biasanya terjadi di darat. Sedangkan fenomena yang terjadi di laut disebut menara air. Hujan telah setelah turun di kerajaan gurun yang luas itu berdampak pada para pesiarah di kota Suci Mekah. Pertahanan sipil Saudi memperingatkan bahwa hujan sedang hingga lebat diperkirakan akan berlanjut di beberapa wilayah. Pihak berwenang di beberapa negara teluk memperbarui peringatan cuaca karena beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah yang biasanya gersang. Negara-negara teluk biasanya mengalami musim dingin yang ringan. Dengan pengecualian episode hujan banjir yang jarang dan singkat antara bulan November dan Januari. Hujan deras telah melanda UEA, termasuk Dubai, Sarjah, dan Abu Dhabi. Dengan para pejabat mengatakan cuaca buruk diperkirakan akan berlangsung hingga Kamis.